Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada video kali ini Kita akan membahas bersama Kunci jawaban halaman 53, 54, 55, 58, 60, 61, dan 62 Pada tema 2, kelas 6 Baik, kita akan pelajari di halaman 53 terlebih dahulu Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Baik, kita jawab. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, dan agama. Pertanyaan kedua. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Baik, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya. Mereka menganggap perbedaan yang ada bukan sebagai masalah. Tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Berikutnya di halaman 54. Apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Tidak, karena setiap dari mereka tidak pernah mempermasalahkan adanya perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama. Apa manfaat yang kita peroleh? Ketika mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda. Manfaat yang didapatkan dengan bekerja sama dengan orang lain adalah kita akan menjadi lebih memiliki kemampuan dalam kekompakan dan mendapatkan berbagai macam bentuk sudut pandang yang baru. Berikutnya di halaman 54, Pernahkah kamu bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Berikan contoh. Ya, pernah. Dalam hal ini, teman yang berbeda adalah teman yang berbeda negara. Sehingga ketika kita bertemu, membuat kita menjadi canggung dengan berbagai macam perbedaan dari kebudayaan yang berada di antara kita. Sehingga membuat kita harus dengan mudah untuk menerima segala perbedaan yang ada di antara kita. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kamu menyikapi perbedaan yang ada, jelaskan. Cara agar kita dapat menerima seluruh perbedaan yang ada adalah dengan cara lebih menghargai segala macam perbedaan dan juga memberikan toleransi terhadap berbagai macam bentuk perbedaan yang ada di antara masing-masing individu. Masih di halaman 54, Jelaskan manfaat kerjasama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat bekerjasama adalah seluruh pekerjaan yang ada akan menjadi lebih mudah dan juga dapat menjadi lebih cepat selesai dan mendapatkan berbagai macam teman. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 55. Sebelum itu, subscribe dulu channel ini. Kemudian nyalakan tanda loncengnya. Tahukah kamu bahwa bekerja sama dan persatuan juga penting ketika kamu menampilkan tari secara berkelompok? Apakah kamu masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Jelaskan. Pola lantai adalah pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan berpindah pergerakan dan Pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari Berikutnya, kita akan jawab di halaman 58 Bagi yang kamu. kamu belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu Ukuran panggung di sekolah Edo dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal Apa yang kamu ketahui tentang bilangan desimal tersebut, jelaskan Bilangan desimal adalah sistem bilangan sepersepuluh. Bilangan desimal ditulis dengan menggunakan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat serta bilangan pecahannya. Jelaskan setiap angka yang terdapat pada bilangan tersebut: 4,5 meter, yaitu 4 sebagai bilangan satuan dan 5 sebagai bilangan. Persepuluhan 3,5 meter, yaitu 3 sebagai bilangan satuan dan 5 sebagai bilangan persepuluhan 15,75 meter persegi, yaitu 1 sebagai bilangan puluhan, 5 sebagai bilangan satuan, 7 sebagai bilangan persepuluhan, dan 5 sebagai bilangan perseratusan. Berikutnya, kita akan jawab di halaman 60 Kamu telah mengetahui cara menentukan nilai bilangan desimal menggunakan tabel nilai tempat Gunakan nilai tempat untuk menentukan nilai masing-masing bilangan tersebut Baik, kita akan jawab pertanyaan pertama 3,654 Kita sebutkan untuk nilai tempat 3 adalah bilangan satuan Nilai tempat 6 adalah bilangan persepuluhan atau 0,6. Berikutnya, bilangan 5, bilangan perseratusan atau 0,05. Untuk nilai tempat nomor 4, bilangan perseribuan 0,004. Sekarang, untuk soal nomor 2, 32,876. Kita akan membuat nilai tempatnya. 3 bilangan puluhan 2 bilangan satuan 8 bilangan persepuluhan 7 bilangan persatuan 6 bilangan perseribuan Berikutnya yang ketiga 0,963 0 nilai tempatnya adalah bilangan satuan 9 nilai tempatnya adalah bilangan persepuluhan. 6 nilai tempatnya adalah bilangan perseratusan. 3 nilai tempatnya adalah bilangan perseribuan. Yang keempat. Subscribe dulu channel ini agar kamu dapat diberitahu kunci jawaban terbaru dari channel kami. Baik. 3 324,123 3 bilangan ratusan, 2 bilangan puluhan, 4 bilangan satuan, 1 bilangan persepuluhan, 2 bilangan perseratusan, 3 bilangan perseribuan. Pertanyaan kelima, 863,247 8 bilangan ratusan 6 bilangan puluhan, 3 bilangan satuan, 2 bilangan persepuluhan, 4 bilangan perseratusan, 7 bilangan perseribuan. Tulis bilangan desimal hingga perseribuan sesuai keinginanmu. Nah, di sini kita akan jawab di halaman 61. Baik, kita jawab. 0,123 1,123, 1,234, 1,345, 1,456, 1,567, 1,678. Tukarkan bilangan tersebut dengan salah seorang teman. Mintalah teman tersebut untuk menentukan nilai masing-masing bilangan menggunakan tabel nilai tempat. Nah di sini kamu akan berikan. Tulisan bilangan ini kepada temanmu. Mintalah temanmu untuk menjawabnya di kolom yang di sini. Sekarang di halaman 62. Tulislah kesimpulanmu tentang bilangan desimal. Bilangan desimal adalah sistem bilangan sepersepuluh. Bilangan desimal ditulis dengan menggunakan koma sebagai pemisah antara bilangan bulat serta bilangan pecahannya. Sekarang, kita akan jawab di halaman 62. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Persatuan dan kerjasama. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Menentukan nilai pecahan desimal. Pertanyaan ketiga, apa yang belum kamu pahami? Tidak ada. Pertanyaan keempat, apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Mengulang, memahami, dan mencari informasi persatuan dan kerjasama di internet atau buku Baik, itu saja